Pin terakhir, pisang, anggur, mampus, mana perkaliannya tambahin dong, sub set, oke, kali 10, 42 ribu, nice, nah, akhirnya kita udah sempak sono juga nunggu sampai frisping ketiga, kita langsung dapatkan paksional, gak apa-apa ya, penantian kita gak sia-sia, pokoknya guys ya, kita langsung cabut, Hai, hai, hai, halo guys, jumpa lagi ya, masih bersama saya lagi, seperti biasa guys ya, kita bermain di Sweet Bonanza yang ori nih guys ya. Kita coba cari atau kita panen. Nih, oke, okay, lope mau kotanya satu lagi coy ya. Seperti biasa di sini aku bawa dana kenakalan 100.000 modal ya guys Di sini aku spin manja dulu di betingan kecil sebanyak lima kali putaran pakai quick ya. Dan di sini langsung aku naikin bet 4.800, nggak usah pakai double bet dan sini kita gaskan langsung di 100 putaran guys ya. <coughs> 100 putaran spin di sini. Oke, okay, ini candy duanya. Alah, siap boy. Kita quickin ya, quick spin 100 nih, kita tarik panjang, semoga aja kita langsung dikasih yang namanya free spin gratisan ya. Itu love-nya dari tadi kurang-kurang satu, kurang satu aja ya, tapi gak mau turun. Itu kalau turun, bukan turun di dalam aja lah ya. Nggak <coughs> apa-apa gak turun di luar, yang penting konek di dalam, malope, enak kalikan 100 kan lumayan cok. <laughs> Oke, lumayan banget cok, itu pecahan paling gede ya, kali cepet, wuh, ninggonya cok, langsung cuman ya, otomatis ya. Dan seperti biasa di sini yang baru bergabung, terima kasih untuk kalian Bosku. Thank you banget yang udah selalu hadir. Nah, yang baru bergab uh, baru join, yang baru nongol, jangan lupa dibantu like komennya, Bang ya. Share-share uh, juga dan juga di-subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel kita ini pastinya, Bang ya. Oke, okay, di sini kita masih ya, kita lihat dulu liat, nah Hmm. di satu posisinya di situ, Trail ketiga pecahannya lumayan. 75 putaran lagi ya, 75 putaran lagi di sini masih main di B4400 Tapi putarannya bagus ya guys ya, 100.000 nih dan sekarang masih 87.000. Berarti putarannya bagus. Worth it ngasih juga cuan di luar walaupun enggak ada perkalian ya. Nah, baru dibilang gitu langsung dimakannya cowok deras banget langsung 50.000 sisanya nih. Bangke. Oke, connect. Anggur doang itu pun. Nah, 62 putaran lagi di sini masih belum juga nongol. Please gratisannya gratisannya Bodo mulai kata-kata guys, tinggal 29.000. Lima puluh empat putaran lagi, nyampe kagak nih putarannya, coy. Ya udahlah kita gas aja lah. Kita alin semesta lah, bodo amat lah yang rungkat yang nggak masalah pakai dana kenekalan ini coba ya. Oke okay, anggur, mm -hmm, Semongki pisang, apel dong, nice. Itu apa ya? Manggis. Aduh, manggisnya kurang. Oke, okay, naik lagi saldo dari 13.000. <laughs> Hampir tewas ya, guys ya kita lihat nih apa bakalan tewas kita sini. oke okay, 10.000 lagi jelly birunya connect dong bagus oke okay, pisang nice banget manggisnya connect smokey juga connect jelly ungu ikutan connect bagus langsung 28.000 lagi nice banget kita dikasih ya <tuh> hampir tewas naik lagi hampir tewas naik lagi jangan gitu-gitu mulu coy. capek juga lihatnya kalau mau ngasih loli pompa langsung aja, nggak usah sungka sungkan ya kan? Karena loli pompa adalah target ya Oke, di sini kita pantau masih di 42 putaran lagi dari 100 putaran dan di sini belum juga nongol face nya ya. Ah, baru dibilang guys ya. Dikasih langsung candy 4. Oke, okay, lumayan. Di sini putaran pertama seperti biasa, zong. Kedua juga zong kali 8 tuh padahal ini juga zong ini juga dong oke lima putaran lagi dong lagi mantap nah disini baru connect langsung kali 12 jadi hijaunya kurang satu toleh kali-kali-kali 23 perkalian tuh ya 27 putaran ya eh 27.000 27 ribu. 43.000 ribu sementara sisa 2 spin lagi nih ya ampun juga nggak konek anggurnya yang mau juga ya Nah semongko elah sih biji doang 4800 dikalikan empat 19.000 di sini cuma dikasih 62k kita free spinnya tapi nggak apa-apalah ya biarin aja lah. Ya. Nama juga gratisan, free spin pertama juga ya biasa hitung-hitungnya pemanasan ya. Free spin pertama pemanasan cuma Yuk mau semoga di sisa-sisa auto spin ini kita bakalan dapat lagi yang namanya free spin gratisan. Baru juga disebut udah nongol. Oke, satu lagi biar 6, biar sensa. Ya ampun nggak mau. Oke, kita dapat lagi guys ya. Kita dapat lagi scatter kedua tanpa buy. Sekitoba kita beli nih. Tanpa kita beli ya guys ya, langsung aja digaskun di sini. Jalan ketiga putaran masih belum juga ada yang connect. Oke, okay, semongki. Ya ampun kali dua doang. eh dong tambahin dong. <tuh> Oke okay, pisang. Ya ampun malah makin dikit nih cok. 59000. Masa isi gini-sini doang dikasihnya cok ya? Oke okay, semangka kalem kali 10 48.000 lumayan lah ya lumayan lumayan 100.000 naik lagi saldo tipis, tipis ya tipis-tipis ya tipis-tipis coba ngasih cuanya tapi nggak apa-apa lah yang penting masuk free spinnya dua kali di sini udah dapet apakah bisa yang ketiga kali semoga bisa guys ya kita lihat dulu ya di sini pecahannya di luar lumayan gede-gede lah kira ketimbang di dalam susah banget cok koneknya nggak ah, paham guys ya tapi nggak apa-apa lah ya kita harus optimis nggak boleh pesimis seperti biasa di sini kita lanjutin lagi sisa sisa putaran sisa berapa nih? Bentar ya. Sisa ini mah pecah terus jadi. <laughs> sisa 27 putaran dari 100 quick spin berarti udah kemakan segini sekitar 73 ya. ayah oh, 73 putaran ya dan kita dapat dua kali skater dan hasilnya masih di bawah 200. Enggak apa-apa ya. Kita cobain lagi di sini moga eh oh, dapat lagi, Cok. Dapat lagi nih free spin ketiga nih. Nah, ini sempat kali kosong berarti emang lagi enggak kita ya. PPL lagi nggak bagus, lagi nggak hokinya di face pin, makanya kok nggak connect ya. Oke, okay, dua putaran kalem, nggak connect. Nah, di sini pisangnya connect. Kali 5, 3.600, 18.000. 6 putaran lagi. Oh, Oke, okay. pisang dong. Alah siabo, itu kalau pecah aja pisang, pecah semuanya langsung ya. Semangka, manggis juga ikutan pecah. Oke okay lah, tapi nggak apa-apa ya, nggak mau bazir lupa kalian. Saya 4 putaran lagi. Ya ampun, 3 putaran lagi. Ya lah dua putaran lagi nah di sini pisang semangka anggur di sini udah kali 11 5500 ribu lima kali sebelas enam oke last pin terakhir pisang anggur mampus mana perkaliannya tambahin dong set sat set oke okay, kali 10 empat nice nah akhirnya kita dapat sih seasonal juga ya. nunggu sampai freezing ketiga kita langsung dapatkan seasonal nggak apa-apa ya penantian kita nggak sia-sia pokoknya guys ya kita langsung cabut habis ini ya guys ya uh, 577000 naik di sini selalu kita jadinya uh, 710 400 mantap banget dengan modal 100 kata ya. dia di sini makasih banyak untuk semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan ingat ini cuma sekedar ribuan semata jadi jangan dijadiin mata pencarian guys ya apalagi kalau ingin deposit itu jangan sampai pakai dana kebelum pribadi cukup pakai dana kena kalan, guys ya di sini aku tambahin di bettingan 810 turbo spin ya aku kena dapat nggak dapat di sini habis ini ya udahlah cabut aja guys ya cabut cabut cabut karena udah pasti banget bulan cepek naik 700.000 lumayan udah bisa nraktir sebelah cok ya Oke guys ya, kayaknya nggak bakalan mau nih seperti biasa di sini. Thank you banget untuk kalian semua bosku yang udah support. Kita bakalan jumpa lagi di next video. Salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.